serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla tentunya. Baiklah persahabat Lesla, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Ke kabar pertama persahabat, ya yani ada info penting langsung dari idola kita. Dedek Lesti Kejora bagi mengingatkan kita semua warga Konoha bersahabat ya, untuk mendukung idola kita dari Lesti aja Ima Indonesian Music Award 2021 Nominasi Indonesian Music Award 2021 Kolaborasi Of The Year Ungu dan Lesti Bismillah Cinta Social Media artis Of The Year Lesti Kelufas Dengan Ikhlas Female Singer Of The Year Lesti Kelufas Dengan Ikhlas Top Nada Sambung Pribadi NSP Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas Masya Allah, ya. Banyak Sekali Masuk Nominasi Mudah-mudahan idol Kita Membawa Piala Penghargaan Ada Kalimat Kesan Juga Yang Dituliskan Oleh Dede Alasi Kejuara Di Akun Instagram Pribadinya Bismillah, Yuk Dukung Aku Di Indonesian Music World 2021 Dengan Cara Vote Di Website HTTPS www.langitmusik.co.id tuh persahabat ya streaming sebanyak banyaknya di aplikasi Langit Musik. Wow, idalah kita langsung turun gunung nih persahabat ya untuk mengingatkan. Yuk gasken, mudah-mudahan jadi elasti bisa borong piala. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga para sahabat ya perhatikan di Ugan ini Ada unggahan cute banget ya di channel Youtubenya ah Irfan di The Hakim Story Bersama Lesi Kejora nih Kakak Bilar ini luar biasa romantisnya bersahabat ya tuh dari Lesti perutnya dicium aja dengan manja Masya Allah Mudah-mudahan saja sehat bahagia pokoknya Dan selalu bisa trending Amin Ya robbal Alamin Posingan tersebut juga diunggah kembali Atau direpost kembali oleh akun Lesti Pilar tim Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah Sayang banget ya Papa Bilar sama istrinya Pokoknya sehat-sehat ya Bunda Baby el dan Papa Bilar Amin Banyak tanggapan banyak respon juga yang diberikan dari para sahabat Leslor salah satunya dari akun Instagram, Neng Anuskoria24 mengatakan, Masya Allah, kontennya seru banget, banyak yang ditit karena menghargai jomblo, katanya tuh aduh cute banget di persahabat ya. mudah-mudahan selalu banyak dukungan support dan doa untuk idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat ya perhatikan di Rudi Salim 4 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto dengan kakak Bilar diunggahan kakak Bilar juga nih persahabat ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Bismillah mewakilin Indonesia diganda putra pingpong at Rudi Salim aduh ternyata kak Rudi Salim ini mampir ke rumah Leslar yang baru persahabat ya Masya Allah banget ya orang-orang hebat selalu mensupport idola kesayangan kita dan selanjutnya juga bersahabat perhatikan Ada unggahan dari Bang Putra Siregar di akun Instagram pribadi miliknya 2 jam yang lalu mengunggah foto bareng Rizky Bilar dan Atta Halilintar Ini momen ketika main sepak bola semalam bersahabat Dia ya, Memang luar biasa Idola kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik ada kalimat kesan juga yang luar biasa dituliskan oleh Bang Putra Siregar. Di situ Bang Putra mengatakan, menutup Jumat, tapi ingin kabulkan permintaanmu tanpa syarat. Masya Allah, luar biasa banget Bang Putra. Mudah-mudahan selalu memberi kebaikan dan selalu menjadi contoh yang baik untuk semua banyak orang. Ke kabar berikutnya juga persahabat Perhatikan ada sebuah unggahan terbaru Info terbaru yang kita dapatkan Yang mana ini ada info bahagia Persahabat ya kolab bareng Eropa Rizky Bilar Dan Leslie Kejora Ini akan mau kreasi warna Buat kamar anaknya duh. Makin gak sabar aja persahabat ya Jadi penasaran kamarnya baby L Sabtu 20 November 2021 jam sebelas siang persahabat jangan lupa hari Sabtu besok jam sebelas siang sampai dengan selesai akan kolab bareng Eropan persahabat ya aduh makin bahagia makin bangga mengidolakan Lesti maupun kakak Rizky Pilar dan ke kabar berikutnya juga persahabat ya ada sebuah unggahan terbaru malam ini di rumah kakak Bilar tentu lagi rame banget bersahabat ya lagi pada main biliar dengan tim masya allah kakak biliar mudah mudahan selesai har bahagia unggahan tersebut direpost kembali oleh akun felly anu 23 ada kalimat caption juga yang dituliskan ada Bang Mario Cloud 21 nih di rumahnya Kakak Bilar tuh Masya Allah Luar biasa banget ya ada tamu-tamu spesial Pasti nih bakal ada duet lagi nih persahabat dari Kak Mario Dengan Dede di Kejora Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Safira 429 Tamu gak berhenti ada yang keluar ada yang masuk Kayak Indomaret aja berkah barokah amin Masya Allah banget ya Selalu banyak dukungan tentu dari orang-orang baik Yang sangat tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat perhatikan tidak Lesti Kejora Yang mana tentunya lagi promosi juga nih persahabat ya duduk cute banget ya Lakinya lagi main biliar bindinya tentunya lagi promosi itu persahabat ya. Luar biasa semakin hari semakin tampil cantik aja. Bumil cantik ini persahabat ya. Mudah-mudahan persalinannya nyanti. Tentu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Dan kita masih menunggu kejutan cidukan vitamin manja di malam hari ini. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Terbaru terupdate selanjutnya.